Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam Lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbal Alamin Oke, okay, gimana Lebaran di sana teman-teman sekalian Katanya di Malaysia itu kan lebaran satu bulan Masihkah ya kan ramai Open house, open house yang dilakukan Oleh orang Malaysia Seperti itu ya, tentunya banyak sekali Saya lihat teman-teman saya, kawan-kawan saya yang ada di Malaysia itu banyak diposting di Instagramnya gitu kan dan sedang open house gitu guys ya. Jadi kayak macam serono gitu. Kita boleh makan banyak-banyak di situ dan ketika open house siapa ya, saja boleh datang untuk menikmati seperti itu ya kan. Makan ya sampai istilahnya kenyang, kenyang baru pulang seperti itu. Oke, di sini kita akan reaction guys baraan hari raya Idul Fitri 2023. Kalau tahun kemarin kita sudah react ya kan bagaimana suasana di tahun ini tapi di sini pasti berbeda-beda ya guys ya. Video-video yang di request oleh teman-teman sekalian. Nah, langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Alright, putaran roda Aji Zaidi. Jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya guys. Support terus karena suka istilahnya bermotor Pasti ya. Hari Raya Idul Fitri 2023. Allahu Akbar Allah, Allah. وأكبر الله وأكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر la ilaha Suasana perkampungannya bagus banget guys Hijau banyak tanaman-tanaman ya Oke okay guys, kalau kita lihat di sini ramai banget ya, masya Allah Rame banget yang sholat Idul Fitri ya dan oke okay, ini oh nggak ada cewek-ceweknya guys atau gimana ya guys ya. Atau gimana ya Atau di belakang ini ya Cewek-ceweknya atau perempuan-perempuannya Kayaknya ini full ya Dari belakang sampai depan Allahu Allah. Allah. Allah. Allah. okay. kesempatan okay, kepada ya. kita untuk menyambut Aidul Menteri pada hari ini. Hari yang amat berbahagia kepada seluruh mukmin kerana telah berjaya menunaikan keperluan puasa sepanjang Ramadan dengan sempurna. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya, Amen. di sini. Oh mungkin cewek-cewek di luar ya guys ya Gak ngerti juga sih apakah cewek-cewek gak sholat di sini Tadi 4 minggu Oke okay. Mungkin di luar ini guys cewek-ceweknya Coba kita lihat nah luar kita nanti Macik-maciknya cantik kan Apakah di luar Penasaran saya pakai baju Melayu ya. Saya pakai sarung juga, ya. Saya kira banyak yang apa namanya, ya. Semuanya pakai ini, guys. Baju Melayu gitu, ya. Amin. Oh, ada, ada, ada, ada, nih, guys. Ada, ada, ini, guys, ya. ini ada, ada, nih ya ya. ada, ada, ada, juga guys berarti ada, ada, guys ada, ya. tapi tak tahulah tempatnya ada, ada, ke dekat ada, wow ada, Oke okay guys, ini pulang ya jalan kaki kah naik motor nih. Oke okay. kita boleh tengok lah macam mana pandangan. Wow, banyak padi padi dan di sini masih lowong banget ya guys ya. Mungkin ini apa ya tempat untuk padi semuanya gitu loh. Oh kan bener Jadi memang untuk pertanian padi gitu guys ya di Malaysia gitu ya. Keren banget sih. Di sini juga ada, cuman agak jauh tempatnya. Ya ini kan full gitu guys ya. Kalau kita lihat dari awal sana tadi dari belakang sampai sini tetap masih padi ya. Jadi ini mungkin pertanian besar-besaran biasanya. Setiap negara pasti punya lah lahan untuk pertanian padi itu sendiri guys ya. Masya Allah, sehat selalu ya. cantik guys, masya allah cantiknya tempat nih, allah, oh ini nih tempat tempat kita berkunjung ya kan, oh dengan dengan kawan-kawan sekali, kalau dulu itu banyak uh, yang pakai motor-motor gitu guys ya, baraan itu, oke, okay. biasanya rame-rame, rumah pertama di sini dulu gitu, mantap betul sih keren. Ini rumahnya, rumahnya kayak kampung banget guys dengan pagar seperti itu. Di rumah nenekku juga kayak gitu pagarnya. Ini emang bangunan-bangunan lama kayaknya guys. Wow, seronok ya. Di sini kita buat apa biasa nih guys ya? Majelis mungkin, majelis ya. Okey. Jom okay. dahi dia, bau petai, bau kaki lembu, bau enam tak berlain apa semua kan. Tiga buah hari ni tak ceritakan pusuk kiri pun ada. nak ambil nakik, Ah, Jadi itulah insya Allah, mudah-mudahan kita dapat memenuhi. Baru jadi tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan ya. Kita dengar hadis. Hadis judi sekali lepas hadis tu, Ketika uh, saya dengar Jafar, pulang dari beraksa, Nabi bersalaman, penting itu bersalaman tadi, 70% keluar lah. <tuk> Oke, okay. jadi ada kajian-kajiannya gitu ya, guys Setelah itu baru berkunjung ke tetangga-tetangga. Apakah setiap tetangga ngadain kayak gitu? Enggak ya, kayaknya di awal aja ya, kayaknya ya. Wih seronoklah suasana berkampungan ini Wow Aish, sana tuh kalau kita tengok ya guys ya, bersama-sama gitu ya Oh my God Jadi mengingatkan saya waktu di kampung dulu, tapi kalau saya tuh bukan orang tua sih jadi lebih ke anak-anak muda aja. Jadi kayak kita, kayak budak-budak lah macam tu lah. Nanti kita ke rumah paman, ke rumah nenek, ke rumah istilahnya, tetangga-tetangga jiran-jiran mesti macam tuh Di sini masih pohon kelapanya banyak banget ya, guys ya. Oke okay, guys, dan ini naik motor lagi guys ya. Mungkin agak jauh tempatnya untuk uh, bersilaturrahim atau bersilaturahmi ya kepada uh, saudara jiran macam tuh. Oke. Okay. Oh, kan, pakai motor biasanya banyak-banyak guys ya. Muda-muda biasanya tuh. Oh, ramai juga. Oke, okay, kita tengok nih. Wah, wow, budak-budak banyak kali nih guys. Oh, comel-comel ya. Dan di sini juga apakah uh, cuman kumpul-kumpul atau gimana? Oh iya, kumpul-kumpul. Ada ininya juga, guys ya. Ada acaranya juga, mungkin sholawat atau apa, kurang tahu juga, guys ya. Oke. Kita boleh lihat di sini ada foto juga. Srono, ya, guys ya. Oke, okay, guys. Inilah keadaan di sana. Alright, eh, sono lah. Acara makan-makan di sini juga. Kalau kita ke jiran-jiran, kalau di kampung saya itu. Asli, kalau lebaran tuh kenyang banget, guys. Makan kue mui terus uh, makan makanan besar berat juga gitu kan? Itu setiap mampir ke rumah pasti gitu. Allah, masya Allah, astronot. ya guys, eh, setahun sekali lah ini. Bukan, banyak kali motor dia oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi baran hari raya Idul Fitri 2023 daripada channel putaran roda Aci Zaidi, jangan lupa like, share komen, dan subscribe-nya, sangat-sangat menyenangkan sekali dengan pemandangan yang ada di sana guys, ya kita lihat pemandangan-pemandangannya itu sangat-sangat indah sekali, jadi membuat kita tuh macam teringat, dengan kampung halaman, macam itulah buat kawan-kawan semua yang ada dekat perkotaan kalau dekat kampung, memang seron